Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sore 8:90. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk zodiak Virgo, baik dalam percintaan, karir dan keuangan. Uh, perlu diingat bahwa ini adalah general reading atau pembacaan, pembacaan secara umum. Jadi energi yang ketarik ini ada banyak Virgo ya. Uh, jadi sesuai karena jaringan Kondisi kalian ya, uh, situasi dan kondisi kalian saat ini ya, uh, karena ini general reading, jadi bisa resonate di kamu sebagian dan sebagian yang lagi resonate-nya di Virgo, Virgo yang lain. Bagi kamu yang ingin resonate di kamu aja, silahkan lakukan personal reading, klik link di bawah di kolom deskripsi saya, atau kalian bisa chat lewat uh, WhatsApp nanti saya apa uh, tampilkan yes, nomor ya nomor WA saya di kolom deskripsi uh, dan kita akan melakukan personal reading di sana ya oke di sini ada 10 kartu ya dengan bottom of the deck sebagai pelengkap yang pertama ada the devil ya the emperor ada ace of pentacles ada queen of wands ada the star ada four of cups ada the hierophant ada knight of sword ada seven of pentacles ada ace of sword ya hmm. the devil Sepertinya beberapa dari kalian ini sedang ya, terobsesi dengan uh, seseorang yang mungkin agak keras kepala ya atau hubungan kalian ini uh, termasuk hubungan toksik, karena uh, seseorang yang kamu pikirkan ini atau ada yang kamu uh, yang berdiri dengan kamu ini adalah orang yang um, pengatur ya Ego juga ada Ya e, Mungkin dia lebih dewasa dari kamu ya e, Ada juga yang bersifat kekanak-kanakan ya Atau childish ya e, Tapi sulit bagi kalian untuk melepas dia ya. e, Ini adalah hubungan yang cukup toksik e, Hubungan yang cinta secara fisik Ya Um, kemudian di sini, ya saya melihat kamu cukup bersabar ya menghadapi uh, seseorang ini ya. Dia terobsesi dengan kamu secara fisik ya, uh, sedangkan kamu ter terobsesi dengan dia karena uh, karakter dia yang mungkin uh, seorang pemimpin. Mungkin dia adalah sosok yang uh, jujur ya, itu yang membuat kamu tetap bertahan dalam hubungan ini. Cuman uh, dia agak sedikit keras kepala ya, uh, dia juga pengatur juga ya, uh, tapi dia cukup romantis juga sih jadi kamu tuh pengen melepas tapi nggak bisa gitu jadi ada konflik antara kalian tuh yang membuat kamu kadang pengen melepas tapi hanya balik lagi gitu ya kemudian di egg of pentacles kamu berusaha mencoba dan mencoba lagi dan ini tuh atau vice versa ya uh, dia yang terus mencoba untuk bersabar dalam hubungan ini walaupun sampai di sini ada yang kurang sesuai dengan hati kalian ya. Jadi dia pengatur kamu juga ingin ngatur gitu. Jadi ini bertentangan ya. E, tapi kalau saya lihat kalau kalian bisa menurunkan kadar ego kalian ya dan kalian bisa lebih berkompromi. Saya melihat ada tanda-tanda cerah di sini tentang hubungan kalian ya. Karena hanya ego saja yang menguasai diri kalian ya. Padahal kalian sudah punya angan-angan atau harapan ke depan akan berbahagia dengan orang ini tapi lagi-lagi eh -lagi, uh, kegoisan ya. ya pertentangan kegoisan ada sikap pengatur dan tidak mau mengalah sama-sama apa ya kuat dalam hal mempertahankan egonya, kemauannya ya. Sehingga di sini saya melihat di sini ada the star tapi ada juga four of cups ya. Jadi, ya, maju mundur lah. Ya, sekarang tuh kamu pengen berlalu, menolak pertemuan dengan dia, tapi kamu gak bisa move on gitu, ya. Kemudian dihirup, kan? ada hubungan LDR atau perbedaan agama, perbedaan usia. Ya, ada jarak di antara kalian. Ini membuat kalian tuh merasa ragu untuk melanjutkan hubungan ini. Ya, sabar ya, mau aja. Stop dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi jarak ini membuat kamu tuh sepertinya pingin sekali gitu apa ya menerobos gitu batasan-batasan ya tapi kendala finansial yang membuat kalian tertahan di sini kalian terpaksa menahan gejolak hati kalian gitu ya dan Ya, kalian seperti tidak berdaya ya. E, karena di sini ada Ace of Swords. Ya. Kalian sangat mengharapkan hubungan ini untuk bisa bersatu, tetapi kalian tidak berdaya ya. Dan saya melihat di sini ya. Kalian sepertinya e, kecewa ya. Karena Pasangan kalian tidak mengerti apa yang kalian inginkan ya, tidak memahami apa yang kalian inginkan gitu, ya, uh, ya kalian pengen itu kita kan berjauhan gitu. Kalau boleh hal-hal yang terlalu sensitif ya, jangan dibuat terlalu apa ya rumit gitu. kalian tuh seperti pingin bilang e, kurangi egois kamu ya gitu kita kan berjauhan tolong sadar dong gitu kayak kayak kamu tuh ngeluh seperti itu terus uh, kau sanding sandingkan antara egg of pentacles dengan knight of sword mungkin sibukkan ya pekerjaan, ya, kadang dia nggak ngabarin kamu, ya, atau kalian yang berbeda agama atau berbeda usia, pasangan kalian ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ya. e, sehingga kamu tuh sering ngambek kenapa nggak ada kabar, bahkan kadang diajak ketemuan dia nggak respon gitu. Kamu tuh pingin, seperti pingin-pingin-pingin apa ya? Pingin, kamu tuh ngotot gitu. Atau dia ya, kayak apa ya? Kayak marah banget kalau dia baikkan. Salah satu detail yang seperti itu ya. Um, tapi cobalah bersikap dewasa bijak ya. Kalau kalian yang lagi sibuk dengan pekerjaan, cobalah kalian seimbangkannya. sesekali sekali cobalah beri kabar ya, nanya-nanya dikit ya, atau setidaknya dia itu merasa dipedulikan gitu. Ini fasir saya. Kalo... Jadi kalau kalian yang ya pasangan ya kalian yang pasangan Virgo ini ya lagi menonton uh, cobalah kalian bersikap bijak dikit ya uh, sedikit lebih peduli walaupun kalian sedang sibuk dalam pekerjaan ya beberapa dari kalian mungkin sedikit ambisius dengan uh, karir kalian jadi kalian kalau fokus itu kalian jarang memberi kabar ya Uh, ini membuat dia tuh sangat uh, marah gitu karena dia bertanya-tanya kenapa nggak ada kabar dari kalian diajak ketemuan juga nggak ada respon ya Jadi cobalah seimbangkan ya hmm. Luar dari kalian itu um, Bagi kalian yang berada di hubungan toksik Saya melihat di sini Kalian itu mungkin ketika bertemu dengan orang ini Kalian tuh masih belum melepas hubung, apa, masa lalu kalian yang toksik gitu, jadi saran dari saya, kalau kalian uh, berada dalam hubungan toksik dan baru saja berusaha pulih, ya, dan belum pulih betul dari hubungan toksik, jangan belum menerima apa uh, seseorang untuk menjadi pasangan kalian, karena... Bisa jadi orang ini awalnya kalian hanya menjadikan dia sebagai pelampiasan, tetapi karena kalian sudah terlanjur dalam hubungan fisik gitu ya, ya, dan dia pun tertarik kepada kalian hanya karena fisik, ya, maka ini akan menjadi masalah baru buat kalian, toksik lagi gitu, kalian masuk lagi ke situasi toksik lagi gitu, ya. Seperti itu, jadi cobalah seimbang ya. Tenangkan pikiran kalian sebelum kalian menerima orang baru gitu, supaya kalian tuh uh, bisa melihat dia secara keseluruhan, bukan cuma melihat fisiknya aja gitu, bukan cuma karena ingin mencari hiburan atau pelampiasan aja gitu ya. Jadi usahakan kalian tuh sudah tenang, baru kalian boleh menerima orang baru gitu, ya. Oke, kita masuk ke bottom of the bed pada uh, Six of Soul ya. Beberapa dari kalian yang tidak tahan dengan hubungan LDL, LDR atau uh, perbedaan yang terlalu banyak di sini ya, terlalu jauh antara usia, uh, agama, jarak, perbedaan prinsip, perbedaan uh, cara pandang, ya, pertentangan. Kalian akhirnya menyerah ya, beberapa dari kalian menyerah dari hubungan ini ya karena ya petinca peti tidak nyambungan antara uh, dua belah pihak antara kamu dengan dia ya uh, membuat kamu nggak tenang disini di sini kamu merasa lebih baik kamu menenangkan diri dulu ya pergi ya uh, ya udahlah kalau dia nggak memberi kabar kepada kamu nggak respect sama kamu ya udah mendingan kamu uh, berlalu dulu untuk sementara ya. Jadi beberapa dari kalian udah pasrah dengan hubungan ini, ya mau jadi apa hubungan ini ya, kalian udah pasrah, ya. Beberapa dari kalian mengalami cinta buta, ya. Merasa sudah, tidak, beberapa dari kalian merasa sudah tidak sesuai hati, tapi masih berharap bahwa satu saat dia akan berubah, gitu. Ya, dan kalau saya melihat di sini kalau masalah karir, kamu sangat apa ya terobsesi banget sama pekerjaan ini, ya. Dan bagi kamu ini adalah pasien kamu, ya, yang membuat kamu bisa menjadi diri kamu yang sebenarnya. Di sini kesempatan kamu untuk uh, mengembangkan karir kamu. Ya, kamu lagi fokus-fokusnya dalam pekerjaan ya menunjukkan kualitas diri kamu keahlian kamu dan mengasah ya mengasah diri kamu ya keahlian eh, eh, kamu untuk mengejar posisi yang kamu inginkan gitu dan melihat sini akan ada keberhasilannya kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan asalkan Ya, kamu mau merubah cara kerja kamu kamu um, inovatif ya uh, selalu um, mencari pembelajaran baru untuk meningkatkan kualitas diri kamu di sini kamu akan mendapatkan ya mungkin kamu butuh coaching ya. butuh seorang guru petunjuk ya atau belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman kamu boleh bertukar pikiran dengan mereka ya sehingga ketika kamu berada di posisi yang kamu inginkan, kamu layak gitu dijadikan contoh gitu. Dijadikan panutan dan diandalkan oleh atasan dan kamu pun uh, diandalkan oleh bawahan-bawahan kamu. Ya. Kamu mendapatkan pesan kamu di sini, kamu sangat bersemangat. Ya, kamu sangat bergairah dalam apa? Uh, Karir kamu ini, ya. Hmm, namun, walaupun hasilnya belum terlalu nampak di sini, bagi kamu yang penting, uh, ini adalah yang kamu cari. Gitu, soal apa? Soal hasil, kamu belum memikirkan ke situ, ya. Yang penting di sini, kamu mendapatkan pasien kamu. Gitu, kamu sangat terobsesi sekali dengan karir ini nanti, ya. Kalau kamu yang belum mendapatkan, kamu akan mendapatkan ini mengalami ini di bulan Juli ini ya, atau bulan-bulan berikutnya ya. Kemudian di sini yang terpenting di sini, kamu tetap fokus pada pekerjaan kamu, ikuti kata hati kamu ya, jangan terkecoh dengan apa ya. Mungkin beberapa dari kalian ini sedang naik posisi ya, atau terpromosi jadi. Beberapa orang banyak yang melirik posisi kalian ini dan mungkin ada yang tidak setuju ya, ada yang sirik sama kalian. Ikuti saja kata hati kalian, fokus saja kepada pekerjaan kalian, jangan terkecoh, jangan terpengaruh. ya. Pokoknya anggaplah anjing bonggong ke sudah berlalu ya. Jadi tetap fokus aja. Ya. Usah pikir yang aneh-aneh ya dan kalau keuangan ya saya sini. Uh, kalau masalah keuangan tergantung dengan apa ya, hasil kerja kamu ya, peningkatan kualitas diri kamu. Ya, dia berjalan setara dengan um, kinerja kamu, ya. Jadi saya melihat di sini kalian bersemangat sekali dalam pekerjaan ini. Jadi ada keseimbangan ya untuk finansial kalian di sini. Ya, kalian merasa bersyukur saya melihat di sini kalian bersyukur karena mendapatkan posisi ini, pekerjaan ini, pekerjaan yang sesuai dengan uh, minat kalian. ya Jadi untuk keuangan kalian enggak terlalu pusing gitu ya karena memang dia berjalan sesuai dengan. Uh, bagi kalian itu akan indah pada waktunya jadi kalian enggak enggak kalian misalnya aja gitu oke okay? nah, uh, beberapa uh, Virgo kalian ini terkoneksi dengan energi yang paling kuat di sini ada Taurus ada uh, Aquarius ada uh, Aries dan Capricorn ya. dan ada energi uh, fire sign yaitu Aries uh, Leo dan Sagittarius juga ada ya Uh, air sign juga ya. Uh, Capricorn Taurus Virgo ya. Uh, air sign ya. Aquarius Gemini Libra dan water sign yaitu Pisces Cancer Scorpio. Semua zodiak terkoneksi dengan kalian di sini ya. Kalian sedang ber beberapa dari kalian berdiri dengan orang-orang yang ber apa? berelemen uh, air sign ya. Fire sign uh, air sign dan water science. Hmm. Sampai di sini dulu ya, e, Virgo. Semoga ini sedikit membantu, semoga ini menginspirasi dan bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.